Thank you.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 Hari ini saya menunjukkan membersihkan kebun saya Masih banyak pohon-pohon liar yang belum siap-siap potong Maka dari itu saya menunjukkan membersihkan agar cepat bisa menanam pohon sawit. ...banyak orang yang bertanya kepada saya, bangkok tidak siap-siap kebunnya, saya akan jawab, saya punya aktivitas lain di luar kebun ini, saya mencari uang untuk penghasilan keluarga saya, jika saya harus di kebun terus... Karena belum masa panen Tidak mungkin saya mendapatkan uang Dari itu Jika Saya Pulangnya cepat kerja di luar Sebagai buruh harian Saya ke kebun membersihkan Ini Kayu lurus yang kecil seperti ini bisa kita gunakan kembali Tidak kita buang sia-sia Semua bisa kita gunakan lagi Ini bisa kita gunakan untuk tiang pagar atau pembatas kebun Cuman tidak sembarang pohon yang lurus seperti ini bisa digunakan Hasil sore ini, nah, sudah banyak yang sudah saya tebang. Sudah banyak ya, sudah mulai kelihatan bagus kebunnya. sekarang saya akan membakar sampah dulu sampahnya pun tidak habis-habis ini maklum cuacanya hujan Di atas api ini merupakan pohon sawit Pohon sawitnya sudah tumbang Sepertinya tidak bisa dipakai lagi Daripada sia-sia kita rawat Kita kasih pupuk Mungkin besok saya akan potong pohon sawit ini Dan kita tanam dari bibit kecil yang lainnya Karena kebun saya sudah hampir siap Luasnya sekitar 400 meter Dengan jarak antara Pohon satu dengan pohon yang lainnya 9 meter Mungkin Sekitar 12 Pohon sawit akan menguat di kebun ini Tidak banyak memang Tapi daripada kebunnya sia-sia kita manfaatkan saja Demikianlah untuk hari ini Saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh